Halo friends, di video kali ini, aku akan memperlihatkan kalian beberapa koleksi tanamanku. Semenjak pandemik tahun lalu, aku mulai belajar berkebun kecil-kecilan dan aku harus mengakui, aku sangat menyukainya. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku belajar merawat tanaman dan memang tidak mudah. Setiap tanaman memiliki karakternya masing-masing. Ada yang bisa hidup di ruangan tertutup dan tidak perlu cahaya yang banyak. Ada yang butuh cahaya matahari langsung setiap hari dan bisa hidup ketika ditaruh di luar ruangan. Aku menamai taman kecilku ini dengan nama Shalom, yang artinya damai dalam bahasa Ibrani. Kata Shalom pertama kali terdapat dalam kitab Kejadian 1 dan 2. yaitu ketika manusia pertama Adam mempunyai relasi yang dekat dengan Allah. Manusia bahkan lingkungannya. Dan Taman Eden sendiri memiliki arti taman sentosa. Namun, Shalom itu menjadi rusak Ketika relasi manusia dengan Tuhan rusak Manusia yang ada pada awalnya suka dengan kehadiran Tuhan Ketika dosa masuk dalam kehidupan mereka Manusia berubah menjadi takut dengan kehadiran Tuhan Yohanes 14 ayat 27 berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang diberikan Yesus melalui roh kudus, tidak akan dapat diperoleh dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Bukan dari uang, jabatan, nama baik. Bukan dari keluarga kita, kepandaian kita, dan bukan dari liburan atau pergi ke resort terindah di dunia. Semuanya itu tidak dapat menjamin kita tetap damai sejahtera. Karena semuanya itu bisa hilang berubah, dan bahkan diambil orang. Di dalam damai, bukan berarti tidak ada masalah. Damai adalah adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah, kekacauan, kesedihan, kekecewaan bahkan di situasi yang melelahkan, dan juga kekhawatiran dalam hidup kita. Terkadang, Tuhan tidak menenangkan badai kehidupan kita, sehingga tidak ada cara lain selain kita harus menghadapinya. Namun, Dia berjanji akan terus berjalan bersama kita, karena Dia adalah sumber damai itu. Marilah kita ingat janji Tuhan Yesus bahwa kita tidak pernah menghadapinya seorang diri. Ada roh kudus yang akan menghibur dan membawa kita kepada kekuatan, ketenangan, penghiburan, dan damai sejahtera yang daripadanya. Damai Kristus memerintah dalam hati, maka kita akan merasa damai karena Yesus sendirilah sumber damai kita. Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dengan merawat taman kecil ini mengajariku kesabaran, integritas, dan konsistensi. Aku belajar bertanggung jawab untuk menyiram mereka, melihat pertumbuhannya. Tidak sedikit tanamanku yang mati karena kesalahanku sendiri. Karena malas menyiramnya atau tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dan memang aku tidak memperlihatkannya di video ini. Tapi aku tahu, dan Tuhan tahu, aku belajar dari kesalahan-kesalahanku. Aku tahu, dan Tuhan tahu kelemahanku. Itulah mengapa dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salim dan membawa semua kelemahanku. Di tempat yang terlemah dalam hidupku, dia berjanji dia akan selalu ada di sana. Kalau kamu menyukai video ini, please subscribe, like, and share ke teman-teman kamu ya. God bless.